heran kalau saudara itu pekerjaannya adalah meeting ke meeting, lobby ke lobby dalam nilai seni, pendidikan, propaganda dan juga uh, uh, entertainment, nilai jual, market oke okay. yang menarik adalah asosiasi pekerja film oke okay. asosiasi pekerja film ketika saya tanya kepada kalian kalian profesinya apa, kalian jawab saya sutradara, apa buktinya yakinkan saya kalau anda sutradara apa, apa yang membuat saya yakin bahwa anda sutradara oh saya punya film-film, oh, anda bisa searching di google Oh ini film-film saya, nih poster-posternya Main-main ke rumah saya, saya kasih tunjuk poster-poster saya Saya kasih lihat film-film film-film yang pernah saya buat Ketika saya dulu pergi ke luar negeri untuk syuting di negara orang Dan di hire oleh negara yang lain juga Di kedutaannya mereka saya ditanya seperti itu Apa profesimu? Saya orang film, saya sinematografi Apa buktinya? Saya sempat bawa DVD dan poster film waktu itu Diketawain <laughs> Diketawain saya waktu itu Malu juga Oke Ada yang membuktikan Anda bahwa Anda adalah seorang pekerja film Yaitu dengan kartu untuk Indonesia dari zaman-zamannya Sumanjaya, Teguh Karya dan lain-lain itu mereka satu wadah namanya KFT, Karyawan Film dan Televisi. Dan dan asosiasi union pekerja film ini itu terdaftar di Belgium, di Belgia waktu itu sebagai induk dari semua negara gitu loh. Oke. Okay. Kenapa harus penting uh, kartu ini? Ini adalah lisensi profesi Anda. Dan sekarang negara lagi sibuk mensertifikasikan profesi film itu. Selama ini film masih dianggap sebuah uh, pekerja seni yang tidak tersertifikasikan bahwa dia adalah pekerja cuman seniman, makanya disebut seniman men, seniman gitu loh artinya pekerjaan yang gak dianggap sebenarnya sebuah profesi yang gak dianggap baru-barusan aja negara sibuk mensertifikasikan pekerja film, seni, dan lain-lainnya musik, dan segala macamnya uh, Sertifikasi ini diberikan oleh negara kepada profesi Anda Berarti negara mengakui Anda adalah sutradara film Oke okay. Sertifikatnya itu ada lambang Garuda Indonesia Nah ketika Anda bekerja dengan orang asing Orang asing itu akan bertanya juga Unionnya Otomatis kalau dia punya union, berarti saya enggak usah uh, briefing uh, kru saya dari A sampai Z gitu loh. Terlalu capek. Belum lagi ngomongin pengalaman, belum lagi ngomongin film yang pernah saya bikin-bikin, apa segala macam Terlalu capek. Buang-buang waktu. Ketika saya tahu Anda sudah tersertifikasikan, berarti besok Anda sudah bisa kerja. Anda tahu apa yang Anda harus lakukan Selama ini kan Anda diakui sebagai pembuat film oleh lingkungan Anda Tetapi lingkungan provinsi sebelah nggak mengakui Apalagi negara nggak mengakui Artinya union ini penting kenapa union ini penting waktu zaman KFD dulu adalah untuk mendisiplinkan para pekerja filmnya jadi orang yang membuat film sudah qualified oke okay. saya beli anda dengan harga 5 otomatis saya sudah menjamin keprofesionalan anda jadi saya nggak perlu lagi berteriak-teriak ngomong besok jam 7 pagi harus kamera on tidak perlu. Kalau Anda sudah profesional, saya bilang jam 7 kamera on, semuanya automatically akan bergerak dan jam 7 on kamera. Gitulah. Saya sehingga perlu lagi mengajarkan orang cara gulung kabel apa segala macam. Dan saya dan tidak ada yang tersuruh dan menyuruh semuanya sudah Gitu Gitulah. Sudah tahu ABCD-nya, rundown-nya sudah tahu ABCD-nya Kadang-kadang kalau kita itu kan Pagi yang kita cari dulu kopi Terus ngobrol sama kru lainnya Itu bisa satu jam Habis itu kru lain juga terlambat syuting pun akan jam 9 Artisnya apalagi terlambat, lebih terlambat lagi Kacau semuanya Sedangkan produser nggak mau tahu Katanya satu hari harus 12 scene Ya pelan lah 12 scene itu Satu hari Dengan situasi yang kayak gitu Capek juga kan Itu juga yang membuat saya Lari ke, ke film dokumenter Saya yang mengatur diri saya Objek saya Berjalan dengan realita waktu Saya lah yang mengatur Kru saya kita harus mengatur di luar dari objek kita. Objek kita nggak bisa kita stop berhenti dan apa segala macam. Kalau objek saya berangkat jam 7, jam 6 kita sudah standby standby shoot maksudnya. Bukan stand, stand by baru datang. standby by shoot. Betulah. Jadi lebih mendisiplinkan. Betulah. Kalau... Si, kalau objek Anda ini jam 7 dia udah keluar rumah dan pergi. Tiba-tiba Anda datang jam 9. Ya, nggak dapat pasti. Atau Anda telepon dia jangan-jangan dulu, jangan jangan berangkat dulu apa segala macam. Kita belum nyampe ini Besok dia akan usir Anda. Jangan syuting lagi di sini dia bilang gitu. Tetapi anehnya, banyak pembuat buat film dokumenter yang gak disiplin juga gitu loh. pingin sunrise, tapi gak pernah bangun pagi. Gitu lah. Karena apa? Ngobrol tengah malam sampai subuh itu, entah apa yang diobrolin. Lebih bagus tidur, biar pagi bisa bangun. Gitu loh. Manfaat bangun pagi itu banyak sekali gitu loh. Otak juga masih fresh gitu Gitu loh Lewat jam 10 itu udah mikirin Oh iya gua belum bayar rekening listrik Oh iya gua belum telpon A Oh iya gua belum telpon B Sudah terkontaminasi gitu Tetapi banyak kru yang datang pagi itu Masih dalam keadaan baru bangun tidur bah, bah, bah, Cari kopi, gak ada kopinya Terus uh, minum kopi ngobrol. Apakah di rumahnya dia gak disiapin kopi? ...sebelum dia berangkat syuting gitu loh. Itu yang pertanyaan saya. Ya katanya jam syuting di Indonesia itu 24 jam kerja. Ya salah sendiri. Kenapa mau ikutan? Kalau saya sih udah enggak lah. Gitu lho. Gitu loh Saya lebih bagus menunggu orang 24 jam dengan pasti... ...si bapak ini akan keluar daripada... ...cuma nungguin artis dan segala macamnya itu. Lah. gitu. Nah, ketika Anda seorang sinematografi, Anda harus pinjam kamera rental alat di negara orang. Otomatis dia akan tanya profesi kamu apa? Sinematografi. Jangan sampai barang kamera ini saya kasih ke kamu, kamu nggak bisa menggunakan dan rusak gitu. Gitu. Sama seperti SIM. Kita mau sewa mobil di luar negeri. Yang ditanya duluan adalah SIM dan paspor. Gitu kan. Kamu punya lisensi enggak? Enggak punya. Ya jangan. Dibilang gitu. Nanti rusak mobil saya. Nah sama juga. Kamu punya lisensi profesi sebagai sinematografi, Kak. Dari negaramu. Ini kartunya. Oke. Okay. Good. Oke. Okay. Yeah, selesai. Gitu dan saya juga pernah syuting. Kita ini uh, satu tim tapi dari negara-negara lain gitu. Loh. Dari Afrika Selatan, dari Inggris dan segala macamnya. Dan kita nggak kenal sama sekali waktu itu. Ketika di hari pertama syuting udah automatically gitu. Loh, tuh, berjalan dengan itu. Dan bagi orang profesional, so, misalnya ya, seorang soundman Ketika Anda bantu Masalah kabelnya aja gitu loh Dia akan tersinggung gitu loh. Itu pekerjaan saya Jangan kamu lakukan Karena saya sudah dibayar Untuk pekerjaan saya Kamu jangan lakukan Urus pekerjaan kamu Oke okay. Kalaupun kamu bantuin Dia akan bilang saya belum jompo Dan belum butuh dibantu Gitu loh. Masih kuat, kok Gitu. Artinya mereka konsentrasi kepada departemen mereka masing-masing. Dan mereka tidak mau mengurus departemen lain-lain itu. konsep di sini. Tapi kebiasaan orang Indonesia sih ngomongin tetangga sebelah gitu. Norecokin <laughs> tetangga sebelah gitu. Artinya banyak yang harus dibenahi untuk di Indonesia ini. Kalau mengenai sistem pervelaman itu. Loh. Belum lagi saat Uh, shoot bagaimana artis ini bisa konsentrasi acting ketika satu set itu semua kru numpuk di satu ruangan yang kecil itu coba bagaimana coba saya juga berpikir bagaimana dia bisa konsentrasi gitu loh kenapa semua kru harus ada di situ padahal tinggal take ya keluarlah ngopi di sana lebih enak Nanti ketika udah mau ganti set, chiefnya akan panggil pakai HT gitu loh. Nggak usah jauh-jauh ya di negara yang kecil aja ya untuk sistem seperti itu mereka paham gitu loh. Lampu masuk dulu. Nanti udah selesai dia, krunya ini ngopi di deskripsinya di mereka. Nanti ketika udah, udah ganti angle, rubah lampu, bosnya panggil masuk lagi dia dan kita keluar ganti-gantian sistematis gitu gitu dari cara dari cara orang pasang tripod aja orang sudah tahu ini profesional apa enggak gitu hati-hati juga itu masalah itu kalau kita berhubungan sama orang asing ya dia lihat kita pasang tripod kakinya dulu, eh salah kocer-kocer ya, gitu artinya ABCD nya dia gak terapin gitu ada uh, uh, kita hire uh, uh, alat dari Jakarta uh, kita suruh mereka pasang dan mereka geleng-geleng langsung, oke okay, uh, habis dipasang, dibongkar lagi dimasukin ke Kasnya gitu loh istilahnya Dibalikin ke awal lagi okay. Nah sekarang mereka yang pasang Orang-orang bule ini yang pasang ABCD nya beda gitu loh Contoh misalnya Cara membalancing steady cam Gitu loh Kalau uh, pinjam Steady cam dari Jakarta Berarti si uh, Tukang uh, pengawal alat nih Yang akan membalancing gitu kan. Dan itu pasti salah gitu loh Bagaimana bisa balance? Dia udah taruh bandul dulu, baru yang lain-lainnya. Sebenarnya ada buku instruktur, apa buku panduan bagaimana cara ngeset alat itu sebenarnya. Kenapa nggak ikutin ABCD-nya gitu? Bagaimana anda bisa balance itu? Anda udah kasih barbel duluan, sedangkan ininya belum gitu saya yang akan pakai nanti steadycam saya akan bingung kenapa ini enggak balance-balance kok berat kiri berat kanan apa yang salah ini gitu loh akhirnya di set ulang lagi waktu terbuang-buang lagi